Kali ini saya akan berbagi resep Jawa Timur ya, Masakan Jawa Timur Yang mana uh, Di sini masakannya hitam Karena ada bahan khas Yaitu geluok Tahu teman-teman Geluok itu yang apa? Ini adalah geluok dan ini sudah saya uh, keluarkan dalamnya, di mana ini nanti uh, kuah dari masakan itu menjadi hitam karena di sini hitam. Ya. Pasti teman-teman udah bisa mendengar masakan apakah itu? Iya betul uh, rawon Tapi kali ini akan saya sajikan ramon kampung ekonomis. Apa itu dia? Mari kita ikuti bayangan berikut ini. Yuk. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment ya. Agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Yuk kita ikuti terus. Ayo teman-teman, kita mulai memasak uh, resep Dari pada rawon kampung ekonomis Ini yaitu tentunya bahan dasarnya adalah Daging Daging ini setengah kilo Daging sapi uh, ini ada yang berlemak Kemudian uh, bumbu-bumbunya Oh iya tadi kenapa eh, ekonomis karena di sini kita tambah dengan sayuran yaitu labu air. Kemudian teman-teman bumbu yang dibutuhkan adalah lima siung bawang putih, kemudian 5 siung bawang merah ini karena besar ini empat saja cukup. Kemudian eh, yang dihaluskan ada Merica, kemudian ketumbar, ini satu sendok, satu sendok merica, atau lada, satu sendok teh, satu sendok teh ketumbar, setengah sendok teh jintan, kemudian ada cabe merah, ini 7 biji aja, jahe, satu eh, potong kemudian kunyit satu jari lengkuas satu potong kemudian ada sereh ini tiga ruas ada daun jeruk ya daun jeruk ini eh, karena kemarin belinya ini teman-teman udah kurang kurang ini nih cukup Uh, kalau uh, ini lima, uh, lima lembar lima lembar daun jeruk Kemudian ada keluak tentu saja, teman-teman. Ini tiga buah, tiga buah keluaknya. Dan daun bawang. Daun bawang di sini sudah saya potong-potong. Ini tiga lembar daun bawang. Oke. Okay. Nah, kita akan mulai menghaluskan bumbu yang akan eh, dihaluskan. Ya. kita mulai teman-teman kita masuki bawang merah, bawang putih kemudian halus uh, uh, cabai merah kunyit caket Sedangkan lengkuas, kemudian serai, dan juga e, daun jeruk ini nanti ini kita geprek dan kita masukkan kuahnya. Saya tidak menggunakan minyak di sini, tapi kita tambahkan air karena untuk mengurangi kadar minyak dalam masakan. a ah. Bukan apinya setengah- setengah kita menumis dengan api kecil dia tidak kotor Thank you. kita akan masukkan serai, laos atau lengkuas sama daunnya supaya lebih wangi. lupa juga ini karena air kadar airnya udah bersulak ini daun bawangnya kita masukkan oh wow. sudah baru haru hmm, aromanya khas sekali dagingnya dan kita tunggu sampai empuk. Perlu uh, kalian ketahui teman-teman bahwa untuk merebus daging itu cukup dengan suatu teknik yaitu 7 Tiga puluh Maksudnya apa? Di sini kita diamkan Daging dalam rebusan Pertama kali adalah Tujuh menit Kemudian api kita matikan Selama 30 puluh menit nah, Setelah 30 menit Kita nyalakan kembali selama 5 menit. Nah ini insya allah kaceny udah menjadi empuk. Ya. Lihat teman-teman di sini e, minyaknya tidak terlalu banyak, ya, karena kita sudah mengandalkan minyak dari lemak daging sapi, ya. sehingga kita tidak terlalu banyak. ya ini sudah matang bumbunya kita diamkan dulu menunggu eh, dagingnya eh, empuk Pus. teman-teman sambil menunggu eh, daging nyampuk ini labu airnya kita kupas dan kita potong Kan ke kuah daging? masih dalam potongan besar teman-teman maka yang besar kita potong lagi Uh, kasih garam garam secukupnya uh, 64. Ini tinggal disajikan. Ini kita tidak memakai uh, toge pendek lagi karena sudah ada sayur labu air ya ada sayur labu airnya beri taburan bawang goreng. Apabila teman-teman suka bisa ditambah dengan pecin ataupun toiko Dan nah, sekarang kita izin teman-teman.